Marisa Ica diduga lepas hijab usai mengunggah video di laman media sosial TikTok. Dalam video itu, Marisa Ica tampak asik berjoget di sebuah restoran bersama dengan temannya. Wanita yang menjadi lawan Medina Zain di pengadilan ini menggunakan lagu viral tiba-tiba yang dipopulerkan Queen Salman. Sayangnya dalam video itu Marisa Ica tampak menanggalkan kerudungnya dan menggunakan rambut palsu berwarna terang Video yang diunggah di tiktok itu pun diunggah ulang akun gosip di instagram Warganet pun memberikan komentar bahwa sosok Marisa Ica tanpa jilbab mirip dengan Lucinta Luna Kirain Lucinta Luna mirip kata Ed Umi Nasa, maaf kak aku pikirnya juga Lucinta Luna Imbuh at Marhart. Ia mirip Lucinta Luna sambung Ed dapur under Scott Mamabi. Marisa Ica tampak juga menyadari bahwa sosoknya tanpa hijab mirip dengan Lucinta Luna. Lewat unggahan di Insta Stories, sahabat mendiang Vanessa Angel ini menyandingkan videonya dengan Lucinta Luna. Ia juga memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak lepas hijab, melainkan hanya menggunakan wig. Hadeh media segitunya kekurangan berita sampai nggak bisa lihat kalau itu cuma pakai wig dan konten netizen juga yang minta bunyi klarifikasi Marisa Ica.